Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awali kegiatan pagi hari ini dengan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Pagi hari ini Saya mendapat amanah Dari Ibu-ibu kerita -ibu itu Untuk mengantarkan beliau Menuju ke Pantai Indrayanti Dalam rangka kegiatan Rapat Kerja Tahunan Yang nanti akan dilaksanakan di Resto ataupun rumah makan yang ada di kawasan Pantai Indrayanti untuk informasi lanjut terus pantau channel kami biar nanti teman-teman semuanya mendapatkan informasi yang menarik di seputaran tempat wisata Pantai Indrayanti nah hari ini kami menggunakan HS komuter dengan interior seperti ini kemudian ini BBM kami isi full karena memang di tempat kami berangkat full, pulang pun harus full. Jadi nanti tidak Bu repot kerepot tamu lagi. Jadi sudah tidak harus mampir ke sana kemari sehingga Cus langsung ke tempat tujuan. Oke. ikut terus uh, kegiatan kami untuk trip kali ini dan semoga nanti mendapat informasi yang lebih baik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah, ini kami sudah bersiap-siap, Ibu sudah bersiap untuk menuju tempat duduk masing-masing dan Cus kita berangkat. Dari Kericak Kidul diawali dengan Bismillahimajriha wa mursaha Inna robillahu fururahim Subhanallahih sahuralah nahadha Wa inna ilah robbinalamu kualipun Kami awali perjalanan pagi hari ini Menuju ke pantai Inderanti Semoga perjalanan kami lancar Tidak ada halangan suatu apapun Dan dapat kembali Sampai di Kericak Kidul Dengan selamat Lancar tanpa ada halangan Amin ya rabbal alamin Nah kita sudah sampai di jalan Wonosari Tepatnya di daerah Ketandan Kita nyamperin satu ibu lagi ini Yang memang karena naik dari sini Karena memang beliau rumahnya dekat sini Sehingga tidak mungkin untuk Naik langsung dari setat awal Di daerah Kerica Gidul sana Oke pantu terus perjalanan kami Menuju ke pantai Intro Nah, ini sampai pertigaan piungan Kalau ke kiri, ini kita ke Prambanan, kalau lurus ke Gunung Kidul. Sebentar lagi kita masuk ke awal Bukit Hargo Dumilah. Kalau orang ataupun anak sekarang menyebutnya dengan Bukit Bintang. Jadi, ini termasuk salah satu masuk kawasan wisata kuliner atau wisata santai di malam hari. Nanti kita melewati Bukit Bintang ataupun Bukit Hargo Dumilah. Assalamualaikum, ini kami sudah masuk di kota Wonosari, perjalanan yang cukup. Uh, santai karena memang lumayan ramai kalau di akhir pekan jalan Jogja Wonosari dan jalannya pun cukup mulus sebenarnya tapi karena memang cukup ramai sehingga kami lebih mirih nyampe nah ini jalannya relatif kecil tapi cukup halus karena memang jalan di daerah istimewa Jogja itu relatif lebih uh, terjaga karena memang salah satu uh, andalan pendapatan daerahnya itu tempat wisata sehingga tempat wisatanya cukup harus dirapikan Tetap harus dijaga kehalusan jalannya biar para wisatawan yang ke Jogja tidak kapok begitu. Nah, ini kita sudah sampai di pertigaan. Kalau kita kan itu menuju ke pantai Trini sepanjang dan seterusnya. Ini kita belok kiri menuju ke pantai Pulang Sawal dan pantai Indrayanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita sudah sampai di Pantai Indrayanti Nah itu Ibu kepala sekolah sudah nunggu di depan Karena kita terlambat datangnya Karena perjalanan tadi kita memang cukup Sampai tidak terburu-buru Karena jalan terkelok Kalau kita buru-buru nanti takut ada yang Mabuk Nah ini sudah sampai Dan langsung kita ke Pantai saja Biasa sambil menunggu ibu-ibu uh, uh, melakukan kegiatan masing-masing, uh, kami milih untuk uh, menikmati suasana pantai yang ada di Indrayanti ini. Pantainya pasir putih, cuman ombaknya lumayan besar karena memang ini pantai selatan yang langsung berhubungan dengan Samudera Indonesia. Nah, lepas dari Pantai Indrayanti tadi, kami saat ini sudah berada di Pantai Trini. Karena tadi kegiatan di sana sudah berakhir dan ibu-ibu kepengen menikmati juga indahnya Pantai Trini, kami antar menuju ke Pantai Trini. Jadi ini kondisi Pantai Trini seperti ini. Ada jembatan-jembatan untuk tempat menuju ke pinggiran pantai yang sebelah sana. Ini di lereng bukit. Jadi bisa untuk tempat selfie juga kemudian di pantai terini ini Anda juga menyewakan perahu-perahu kecil kalau kepengen menuju ke pulau kecil itu boleh melalui jembatan itu yang lihat itu nah ini ada beberapa operator wisata di sini untuk menyewakan perahu kecil oke waktu sudah menunjukkan pukul tiga sore ataupun pukul 15 waktu Pantai Drini uh, ibu-ibu menghendaki untuk cus lagi ke daerah asal ataupun ke kota asal ini ibu kepala tk nya sedang berbincang-bincang memberikan pesan untuk hari-hari di jalan Oke meninggalkan Pantai Drini dan kami menuju Jogja melalui Jalur Selatan ataupun CCLS yang baru saja dibangun Ini salah satu jalur eh, ataupun jalan nasional yang menghubungkan eh, Pantai Selatan Pulau Jawa dari Barat sampai ke Timur Tapi nanti kami di daerah Satu harus belok kanan menuju ke daerah Palihan, Pelajan dan seterusnya jadi ini boleh jadi sebagai jalan alternatif menuju ke beberapa tempat wisata ataupun objek wisata panti di daerah gunung Kidul boleh dicoba teman-teman semuanya nah seperti biasa kalau pergi sama ibu-ibu mesti pulang ke rumahnya sebelum sampai di rumah harus mampir di tempat makan dulu karena memang tidak afdal. sebelum mampir ataupun jajan makan di tempat yang menjadi keinginan dari ibu-ibu ini semuanya yaitu di bakso baskom jalan monosari ya, tepatnya di depan pasar pahing jadi ini ada bakso komplit lembut gurih dan juga segar kalau untuk yang capek-capek bisa kemopchar dengan kuah yang menyengat parkiran cukup ramai karena ini memang tempat makan ataupun ampiran bagi para uh, wisatawan dari gunung itu. alamin kami tiba kembali di Gerizak Gidul, tempat penjemputan awal Dan Alhamdulillah perjalanan lancar, tidak ada halangan suatu apapun Dan tiba kembali dengan selamat sentausa Bisa berkumpul kembali bersama keluarga Bapak Ibu Yang ada di rumah Dan mohon maaf uh, atas segala kekeliruan, atas liputan ini kami mohon support dari teman-teman semuanya untuk tetap bisa memberikan saran dan kritik atas video yang kami tanyakan ini. Semoga kritik yang Bapak Ibu dan juga teman-teman berikan kepada kami bisa menambah lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.